Jika kau tertawa, ku pandang dengan pasti. Oh, dirimu menarik hatiku, dan biarkan ku menatapku dengan perasaanku yang menggebu. Dia nanti. Andaikan engkau mengerti perasaanku saat ini, namun engkau tak mengerti itu. Aku pun jamu di sini yang tak engkau kenali. Seperti pun kini dan biarkan ku menatapmu dan perasaanku yang menggebu ada henti. Andai Andaikan engkau mengerti perasaanku saat ini Namun engkau tak mengerti itu Menyusuri ruang hatimu yang tebal tak paku